PT Induro Faber Glass didirikan tahun 1974 oleh Bapak Dr. Hendra Adidharma, yang saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Presiden Direktur. Beliau juga Presiden Direktur dari PT Propan Raya Group. Sejak tahun 1996, Induro telah berhasil melakukan ekspor ke Thailand dan Jepang untuk membangun jiwa dan semangat. Dalam memasuki global market, Induro telah melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Induro Internasional. Hingga saat ini produk produk Induro telah digunakan lebih di 20 negara. Keberhasilan Induro hingga saat ini yang telah menginjak usia 46 tahun adalah dari hasil dari culture yang telah kami bangun selama ini. Yaitu, selalu menjaga komitmen kepada pelanggan, sehingga value dan maupun image dari perusahaan kami dapat tetap terjaga dengan baik. Bagi kami, kepuasan pelanggan adalah kunci sukses kami